Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada momen spesial banget ya saat vlog Papa Bilar bersama Korudi Salim. Ini vlog pasti ditunggu sekali oleh warga Konoha karena kalau sudah dengan Korudi Salim pasti tentunya bikin ngakak banget ya, masya Allah mudah-mudahan lancar bisnisnya, proyeknya selalu diberikan kesuksesan. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Papa Bilar Masya Allah banget ya kolaborasi bersama korudi Salim, the best banget kita bangga, kita bahagia kepada idola kita ini momen ini pun persahabat diripas kembali oleh akun Sendal Putih Bilar ada kalimat caption yang dituliskan kita tungguin vlognya soalnya kalau sama Wak Rudi pasti ngakak tuh persahabat kalau sudah sama Wak Rudi pasti ngakak banget ya, kita tunggu vlognya, semoga secepatnya bisa di up Vlog saat Papa Bilar ini kolaborasi bersama Rudy Salim. Banyak tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan oleh Lesla Lovers. Dari akun Mama Eda1998 ikut menanggapi, Pasti seru nih ditunggu. Wow, semangat banget ya warga Konoha untuk menunggu vlog kolaborasi antara Papa Bilar dan Ko Rudy Salim. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya. Ini juga ada momen spesial yang bikin bahagia sekali. Momen saat di acara silaturahmi alumni Lida dan DA persahabat ya saat kedatangan Rara. Masya Allah persahabat ya Bunda Lesti dan Rara ini bahagia sekali saat bertemu Begini nih kalau adek kakak ketemu persahabat ya jingkrak jingkrak kayak bocil dua-duanya <gülüyor> Ini kebahagiaan juga yang kita dapatkan Masya Allah banget ya Mudah-mudahan mereka selalu sehat, silaturahmi tetap terjaga dengan baik kita bangga Punya idola yang sangat humble kepada siapapun banyak tanggapan komentar, banyak respon juga nih persahabat dari Leslar Lovers. Disimak dari akun Astutik2005 mengatakan, Masya Allah bunda happy banget ketemu adiknya, terus rara sama mamanya ya, bunda langsung cium tangan juga. best pokoknya Ibu Negara Konoha gak diragukan lagi, eh tutnya, wow. Inilah yang makin kita sayang dan bangga kepada Lesti ya. Etitudenya selalu dijaga dengan baik, Masya Allah, kepada yang lebih tua selalu menghormati. Masya Allah, the best untuk Lesti Kejora. Dan kita lihat juga persahabat ya, komentar berikutnya dari Dara Talib, mengatakan, Duh, rame, seru ada rara adik kesayangannya Bunda Lesti. Masya Allah banget ya. Happy, suasana jadi rame, pokoknya persahabat kalau lihat, antara Bunda Lesti dan Rara saat bertemu jingkrak-jingkrak tuh persahabat, Masya Allah banget ya <gulau> mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kemudian persahabat disimak juga diunggahan IGS-nya Mas Goli satu jam yang lalu nih, suasana di Maribaya Clemping tent saat ini Wow, indah banget ya suasananya Masya Allah, Asri Adem ayam pokoknya bahagia sekali Leslar dan tim liburan ke Bandung di Maribaya, glamping tent. Masya Allah banget ya kita lihat juga ke Ugan Bagas. Ini suasananya memang luar biasa indah, persahabat ya. Adem asri, pokoknya bahagia sekali kita melihatnya juga. Semoga ada ciri vitamin manja nih yang kita dapatkan dari tim, dan idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Billar. Pastinya nggak sabar banget ya menyaksikan kapal baru nih Baby Guzel dan Baby L bisa barengan nih, wah wow, masya Allah banget. Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya ini ada info nih untuk warga Konoja jangan lupa sore nanti menyaksikan acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com karena bersama ya acara Polis ini adalah acara Bunda Lesti, kita wajib support dan dukung juga. Semoga sukses terus untuk Polis. Mudah-mudahan ada episode-episode terbaru yang kita dapatkan dari acara Polis Kepoin Lesti. Kita juga masih menunggu cedukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.